Banyak orang beranggapan jika buaya itu senang di sungai berarus deras. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena di sungai pedalaman yang berair tenang, buaya juga bisa hidup dan berkembang biak. Jadi saat berada di sungai yang berair tenang waspadalah, mungkin saja di sana ada buaya berdiam dan mengawasi dari jauh. Lalu saat asik mancing, bisa saja mereka muncul dan buaya itu akan mendatangi perahu. tapi tunggu dulu sebelum lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya seorang warga desa tepian kecamatan sembagung kabupaten Nunukan, kalimantan utara menjadi korban serangan buaya saat itu ia sedang mencari ikan bersama anaknya Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nunukan untuk wilayah Sembakung menceritakan detik-detik serangan buaya tersebut. Kata dia, insiden serangan buaya yang menewaskan seorang warga tersebut terjadi antara pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, saat itu korban sedang menjala ikan di wilayah hutan bakau menggunakan perahu. Ia berdua bersama anaknya. Di sana diketahui merupakan habitat buaya. Saat itu tiba-tiba terjadi serangan buaya. Ia diterkam buaya lalu diseret ke dalam air, sedangkan anaknya terlempar dari perahu. jenazah korban yang dibawa buaya akhirnya baru ditemukan pada tanggal 26 Juni lalu. Petugas badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD menungkan menuturkan jasad korban ditemukan terapung sekitar 500 meter dari lokasi korban diserang. Di lain tempat, buaya seberat satu ton ditangkap di sungai desa Ambuau Indah. Ukuran buaya tersebut mencapai 4,3 meter. Tim penyelamat sebanyak 6 orang dari BKSDA Sultra Wilayah 1 Bau-Bau, lalu diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Buaya itu diduga dari sungai di desa Sempat karena ditemukan tepat di sekitar bantaran sungai. Buaya itu ditemukan oleh warga di Desa Ambuau Indah, kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kepala Seksi Konservasi Wilayah SKW 1, Bau-bau BKSDA mengatakan pihaknya mendapat laporan bahwa buaya tersebut ditangkap warga desa sempat saat ditemukan di sekitar bantaran sungai tak jauh dari permukiman warga. Buaya itu dikhawatirkan nanti akan membahayakan masyarakat sekitar situ, jadi mereka berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut dengan alat seadanya dengan tali nilon. Buaya itu dari sungai karena beberapa hari ini di sana sering hujan, sehingga sungai di daerah itu meluap jadi kemungkinan buaya itu dari sungai itu karena ditemukan di bantaran sungai. Setelah pihaknya tiba di lokasi tersebut, kemudian dilakukan evakuasi buaya itu dibantu koramil, polsek, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Buaya itu berhasil dievakuasi selama 2 jam karena ukurannya yang cukup besar. Buaya itu lalu dibawa ke bau-bau dan selanjutnya akan dibawa ke BKSDA Sultra di kota Kendari untuk dilepasliarkan ke habitatnya.